Baiklah para sahabat Lenselor, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bagaimana memberikan informasi menarik dan info-info penting banget ya untuk kita semua dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar. Ke kabar pertama, kita lihat para sahabat, Ada sebuah kabar spesial info nih yang diinfokan langsung oleh Bunda Lesti Gejora bahwa acara Sofi itu tinggal beberapa hari lagi bersabat, ya tepatnya si hari Selasa mulai live, Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar akan mengisi acara tersebut, jangan sampai lupa ini langsung diingetin oleh Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan Hai Sobat Sofi jangan lupa saksikan penampilan aku dan kakak Bilar di TV show Sofi Hari Belanja Konsumen yang disiarkan langsung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Live di Sofi Live, RCTI, SCTV Indosiar dan Youtube Sofi Indonesia Akan ada penampilan spesial dari Trisur dan Ditakaran Serta dimeriahkan oleh sederet artis Ternama Indonesia Wow, masyarakat bersahabat ya Akan ada Bunda Lesti Dan Papa Bilar Yang akan tampil di acara tersebut kita sebagai fans dukung, doakan, dan support yang terbaik buat Bunda Lesti dan Bapak Bilar. Mudah-mudahan sehat selalu, dan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Berikutnya, bersama kita lihat juga ada sebuah unggahan info spesial dari Bu Paul di akun Instagram Bu Paul. Nih, diingatkan ada pengumuman penting: "Woro-woro sebentar lagi, voting music what." SCTV akan ditutup. Gasken Hari Indang Sayang kita gempur yang masih bingung langsung cek postingan L2W Adinda tutorial manjanya sikat semangat tuh persahabat ya. Ini langsung info, himbauan dan pengumuman penting dari Bupol untuk kita semua warga Konoha jangan sampai lengah. Kita harus poting sebanyak mungkin. Untuk dukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Semoga bisa memborong piala penghargaan Dan di Simeng juga persahabat di info dari L2W L2W menginfokan untuk warga Konoha harus SMS sebanyak mungkin sampai penutupan Tuh persahabat ya diingatkan Kita harus SMS sebanyak mungkin sampai penutupan Voting di aplikasi video sebanyak mungkin juga Yuk sama-sama kompak, sama-sama solid Sampai tanggal 15 kita buktikan Mudah-mudahan kekompakan kita Membuahkan hasil persahabat ya Bunda Lesti dan Papa Bilar bisa bawa piala penghargaan Dan sekaligus memborong semua kategori Wow, Masya Allah kita aminkan doa baik Dan jangan lupa kita juga harus berusaha persahabat ya Tetap semangat Berikutnya kita lihat juga Ada hubungan spesial yang kita dapatkan ini ada momen Papa Bilar, pesawatnya yang sepertinya lagi dipijit atau lagi terapi. Wow, sampai kesakitan tuh Papa Bilar. Aduh, semangat terus ya buat Papa Bilar. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita sebagai fans harus mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, kita mampir ke... Agung Hip 500 Persahabatnya ada kabar Soal Bunda Lesti Kejora Yang ketika berkolaborasi bersama Teh Ocha Disimak persahabatnya Bunda Lesti saat ditanya Tentang susahnya jadi seorang ibu Ini ada jawaban Bunda Lesti Kejora Bunda Lesti mengatakan Gak ada sih, seneng aja Karena maksudnya Baru punya anak Dan ada yang bantuin ya, jadi gak ngerasa Direbutin, gak ngerasa Susah, seneng aja Itu persahabat. Itu Jawaban simpel Bunda Lesti Didaklah kejora Ini tentunya seneng aja Persahabat yang mengurusi BBL dan suami Tercintanya, doakan selalu mudah-mudahan Bunda Lesti tetap semangat Tetap kuat menjadi seorang ibu Dan selalu menjadi orang baik Hingga tentunya membuat bangga kita semua dengan prestasi-prestasi yang luar biasa Dan terus berkarya juga buat idola kesayangan kita Tetap support, tetap doakan jangan henti-henti, jangan bosan-bosan untuk selalu mensupport yang terbaik buat idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Bapak Bilar Berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang El ya Kita lihat nih Baju atau outfit yang dipakai Baby L ketika bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah Oma Siwi Kaos Kenzo Abang L ini dibanderol seharga Rp1.460.000 Wow luar biasa banget persahabat ya baju kaosnya Baby L aja Ini rp juta lebih Luar biasa Masya Allah mudah-mudahan berkah-berkah Dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan dan rezekinya selalu lancar amin dan tentunya kita juga perselebat ya semoga Selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan dan selalu Diberikan kesuksesan amin Tentu kita harus tetap kompak Dan tetap solid Dan kita masih menunggu kejutan lain Di siang hari ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Berikutnya